Halo Sobat Mantap, kembali lagi di program Mantap, materi pelajaran tadi pagi hanya di Spensa TV. Ya, pada materi kelas 9 ini kita akan mempelajari salah satu bentuk dari penyajian lagu yaitu secara vokal grup. Vokal grup ini merupakan versi mini dari paduan suara yang sering kita lihat di acara-acara televisi. Nah, sebuah pertunjukan bisa dikatakan sebagai vokal grup itu memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, jumlah anggota Terdiri dari tiga sampai dengan kurang lebih 10 orang Bisa perempuan semua, laki-laki semua ataupun campuran Seperti yang sering kalian lihat di acara TV Itu yang Korea-Korean seperti itu Salah satu bentuk dari sejati vokal grup. Nah, yang kedua, aransemen vokalnya bebas, jadi lagu itu bisa dibawakan secara lebih ekspresif daripada originalnya. Jadi, kita dituntut untuk mengembangkan variasi-variasi dari lagu-lagu tersebut. Yang ketiga, menggunakan improvisasi yang dominan. Jadi tidak harus sama dengan aslinya Kita bebas Bebas apa ya Bebas berekspresi Jadi kita itu bebas berekspresi Dalam membawakan sebuah lagu tersebut Yang keempat Vokal grup itu dapat disajikan Menggunakan musik Ataupun tanpa musik Atau akapela. Nah untuk selanjutnya Bagaimanakah kalau misalkan kita ingin membuat aransemen vokal untuk penyajian vokal group? Yang pertama, langkah yang pertama Kita menentukan dulu materi lagu apa yang akan kita bawakan Kita akan memilih lagu apa bisa mencari di Youtube atau MP3-MP3 dan sebagainya Yang kedua, setelah kita menentukan materi yang akan dijadikan vokal grup tersebut kita kemudian menentukan akor atau istilah itunya chord C H O R D atau harmonisasi Untuk menentukan harmonisasi ini kita dapat menggunakan bantuan alat musik. Langkah ketiga yang harus kita lakukan yaitu memecah suara Memecah dalam artian dari satu suara, kemudian kita pisah-pisahkan pada dasarnya. Dasar banget ini ya, dasar dalam membentuk vokal grup, dasar untuk memecah suara. Misalkan nada itu kan ada tujuh nada: do, re, mi, fa, so, la, si. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Itu kalau misalkan kita mau memecah Kita misalkan menggunakan konsep trinada nada Tri nada, tiga Tri, tiga nada bunyi Jadi kita membentuk tiga nada sekaligus Dalam satu waktu yang sama Misal Do sama dengan C Ketika kita akan membunyikan akor C di sana itu terdapat Nada Do Mi Sol Jadi di selang-selang di Satu, ketiga, kelima Kalau misalkan Tingkat kedua dari C yaitu kan D, D minor D nya itu menempati nada Re, re, dua Kemudian ke fa, keempat selang empat, dilewat satu Jadi enam Begitupun sebaliknya, satu, tiga, lima 2, 4, 6 Re, Fa, La 3, 5, 7 Mi, sol, Si 4, 6, 1 Fa, La, Do 5, 7, 2 Sol, Si, Re 6, 1, 3 La, Do, Mi 7, 2, 4 Si, Re, Fa Itu merupakan Uh, tingkat dasar, kalau misalkan kita ingin memecah suara untuk membentuk sebuah vokal grup, langkah selanjutnya yaitu kita memberi nada pada setiap suara. Misal, kita akan membentuk sebuah vokal grup laki-laki, istilahnya kayak boy band, boy band seperti itu. Okay. dalam penentuan suara di laki-laki itu terdapat tiga jenis suara yang tinggi disebut tenor yang tengah-tengah disebut bariton yang rendah itu disebut bass nah misalkan tadi kita kan sudah mempelajari tentang konsep trinada tiga nada misalkan C sama dengan do berarti jika dipecah dan kemudian ditempatkan kepada tiga suara laki-laki yang barusan kita bentuk ke tenor, ke bariton, ke bass berarti masing-masing mempunyai peran masing-masing memainkan satu buah nada si bass itu memainkan nada DO si bariton itu memainkan nada MI si tenor memainkan nada SO Begitupun untuk tri nada-tri nada yang lain dan dapat juga hal ini diaplikasikan dalam pembentukan vokal grup dari jenis kelamin perempuan. Hanya beda penyebutan saja. Kalau misalkan di perempuan itu yang paling tinggi, yang nada tinggi itu wanita yang mempunyai range nada tinggi, sebut sopran, yang tengah-tengah itu mezzo sopran yang rendah itu dari wanita itu disebut ALTO yang terakhir jika keempat hal tersebut sudah dilakukan dimulai dari menentukan materi sampai tahap barusan penempatan suara-suara memberi nada pada setiap suara Selanjutnya improvisasi lagu, hal ini dilakukan untuk membuat variasi nada pada beberapa bagian saja. Jadi improvisasi lagu ini tidak harus dilakukan pada semua bagian secara keseluruhan. Namun pada beberapa beberapa bagian saja yang bisa dianggap sebagai nilai lebih dari karya tersebut. Nah, sekian materi pembelajaran kita kali ini mengenai konsep menyanyikan lagu secara vokagroup. Untuk info lebih lanjut, jika kalian ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Spensa TV mantap!